Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dengan MD Hidroponik Berendung Kegiatan hari ini hari Minggu Tanggal 12 Mei 2019 Panen Kupuk kompos Di dua lobang Biopori Inilah lubang biopori Tempat Berkumpulnya Sampah-sampah daun-daunan Sampah-sampah yang mudah terurai Atau yang disebut dengan Sampah organik Hari ini Kegiatan kita akan panen Dan ini hasilnya pupuk komposnya Oke Ini Hasilnya nih nah diangkat Demikianlah kegiatan hari ini salam berkebun di lahan sempit MD hidroponik Bandung hidroponik sederhana 99% berbahan sampah urban farming millennial vertical garden selamat berkebun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh